dengan saya tentunya di channel Irma asriati Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu akan baik-baik aja. Baiklah pada kesempatan kali ini saya akan mereview elektronik yang saya beli di Shopee, Shopee online. Apa yang saya beli? Mos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 agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya jangan lupa ya, dinantikan terus video saya di channel tentunya di channel Irma Nova Asriyati tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai di reviewnya ya, oke, check it out oke, kita mulai mempersiapkan Alat-alat untuk kita membuka paketnya ya. Yang pertama saya siapkan gunting legend. Kalian bisa pakai gunting apa aja, Yang penting gunting bisa dipotong. Oke. Kita mulai dari sekarang. Dimulai kita buka paketnya ya. Nah ini paketnya. Nah ini paketnya. Hmm, ini ya penampakan paketnya Dari Shopee Nah, nama produknya ada di bawah ya nah, Mos Logitech B100 kita mulai buka saja dari sekarang oke okay. kita lalu kita ambil lagi gunting legend kita kita buka dari ujung nah kita buka hati-hati ya mungkin kalau nggak hati-hati rusak nanti Akur. nah kita buka bubble wrapnya pelan-pelan supaya barangnya juga di dalam aman wow bagus sekali bubble wrapnya berlapis-lapis ditaruh jadi kemungkinan untuk pecah itu kecil kita buka terus dulu nah, setelah kita membuka bubble wrapnya ada kardus kecil seperti ini ayo kita hitung bubble wrapnya ada berapa di di untuk ayo kita hitung ada berapa bubble wrap yang ditemaskan di produk ini permen teman-teman juga kan di di umur di bawah beberapa tahun mungkin ya bahkan sampai anak-anak dewasa juga main nah. Nah. nah kita lihat kita hitung ada dua ada dua bubble wrap yang dibungkus nah ini satu lagi ditimpa jadi dua lembar oke sekarang kita buka di kartusnya ya Eks, tunggu dulu di kardusnya ini apa ya? Dituliskan. Di sini dibuat made in China. Nampak? Nah, made in China. Selain itu ditulis UN Fung Yu Paper ya jika ada kesalahan dalam membaca bahasa nah selanjutnya ada tulisan 650 strip 023207 07 oke kita mulai saja sekarang kita buka nah, kita buka sebelah lagi nah, sekarang kita buka pada Setelah kita buka, penampakannya seperti ini ya, teman-teman. Nah, penampakannya sudah nampak seperti ini. Ayo kita hitung ada berapa yang ada di, di kardus ini. Usah banget cara ambilnya Bagaimana ya cara ambilnya Nah Satu Hitung ya Satu Dua Tiga Empat Lima Setelah kita keluarkan ini 5 buah. Di bawahnya ada di ditaruh bubble wrap lagi agar tidak tertimpa juga. Ya. Dan kualitasnya juga terjaga. Kardus ini Kita simpan ya Oh ya yeah. Pada kartu ini ada ditulis Short kode Short kode ID 0165 Ini dibeli to Di toko PT Surya Chandra Ruku Marina Tama Mangga 2 Blok G Nanti jika teman-teman ingin samaan dengan mouse yang saya pakai ini yang saya pakai ini nanti linknya saya taruh ya di deskripsi link ataupun di komentar videonya ya jangan lupa lanjut dilanjut terus video saya jangan lupa di subscribe, like, comment, dan jangan lupa ya diaktifkan tombol loncengnya marilah kita buka terlebih dahulu oh ini gak usah, simpan Ini kesusahan, deh. Nah, kita buka penampakan di luarnya. Setelah kita buka seperti ini, ya. Nah, kita lihat, kita buka. Nah, kita buka, kita buka. Ayo, kita tarik. Nah, di dalam. Kota ini ada kertas yang bertuliskan bahasa Inggris, bahasa Inggris, nah liani bahasa Inggris, bahasa Inggris, bahasa China mungkin ini ya. Nah, ini juga ada bahasa Indonesia-nya di sini tertulis. Panduan penggunaan pada produk yang aman dan tepat Saya baca ya Yang pertama, jangan membuka atau memodifikasi produk kecuali untuk membuang dan mengganti baterai Yang kedua, jangan membongkar atau berusaha memperbaiki produk ini Karena terdapat resiko paparan radiasi yang dapat mencederai Anda Ingat ya teman-teman yang ketiga Jangan mengarahkan sinar infra Ataupun laser ke mata siapapun Atau benda yang dapat Memantulkan cahaya Yang kelima Jika produk terpaparkan Pada lingkungan Suhu di luar kisaran Matikan perangkar Sampai suhu telah stabil Kembali di dalam Kisaran suhu pengoperasian Yang telah ditentukan Yang keenam Gunakan produk dengan komputer dan aksesori terdaftar ataupun bersertifikasi ITA. Dan di sini ada juga dituliskan peringatan. Peringatan, produk ini dilengkapi kabel yang menghadirkan potensi bahaya tercuki. Tidak boleh digunakan anak-anak di bawah usia 5 tahun. Pantau semua anak saat menggunakan produk ini. Produk ini bukanlah produk anak-anak dan tidak didesain atau ditujukan terutama untuk digunakan oleh anak-anak di bawah usia 14 tahun. Gerakan berulang dalam jangka waktu yang lama saat menggunakan produk dapat menyebabkan cedera syaraf, urat atau otot pada tangan pergelangan tangan, lengan, bahu, leher atau punggung. Hubungi dokter ahli untuk menangani rasa sakit, mati rasa, lemah, bengkak, sensasi terbakar, kram atau kaku. Harap membaca juga panduan di www.logitech.com/garinconfort. Produk ini aman selama berada dalam kondisi pengoperasian normal yang dapat diperkirakan Jika produk tidak beroperasi dengan baik hubungi support Logitech Produk harus dikembalikan ke partner resmi Logitech untuk servis atau perbaikan Nah, jadi ketika tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya sebagai fungsinya sebagaimana fungsinya maka kita bisa kembalikan ke partner resmi Logitech untuk mendapatkan service atau perbaikan dari pabrikannya nah ini kabelnya ini mousenya di plastik ini ada tertulis LDPA LDPA PA LDPA. Nah, ya? Nah, di mouse ini tertulis B 100. Di sini rating 5 volt 100 mA. Nah, Mouse nya ini 5 volt 100 sama dengan 100 mili ampere Nah Bagus ya Menurut kita lihat bagus Jika nanti ada waktu Maka saya akan gunakannya Mudah atau mudah. Atau bagaimana kita setelah memakai ini Nyaman atau tidaknya Nanti insya Allah kalau misalnya saya belum sempat buat video berarti belum rezeki buat teman-teman ya Baiklah saya belum akan memakai produk ini karena masih ada Logitech yang model ini yang, yang yang sedang saya pakai dan juga masih bagus Logitech. Nah, ini punya saya yang sekarang. Dia juga modelnya kabel seperti ini. Tarea ya, saya bulung. Dia juga modelnya kabel, kabel, kabel. Jika yang ini saya beli, untuk ketika ini sudah tidak mau berfungsi lagi, maka saya akan memakai yang yang logitech yang baru saya review. Nah, logitech ini juga. Logitech ini kalau nggak salah model, ram model lama ya mungkin ya kalau yang ini saya kurang tahu ini punya baru juga nanti linknya saya kasihkan di deskripsi so yang baru pertama kali mampir jangan lupa subscribe Like, comment, dan jangan lupa ya Diaktifkan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan Video-video saya selanjutnya Sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh